Sepasang mata tertegun dan tak menentu yang tak terhitung memandang ke segala arah. Akhirnya, mereka berkumpul pada pemuda kurus yang telah melangkah maju. Saudara Junior Lindong, jangan gegabu, Pang Tong dan yang lainnya terkejut. Sebelum mereka buru-buru berteriak, meskipun pertempuran Lindong sebelumnya dengan King Ye telah benar-benar menaklukkan mereka. Wang Yan bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan King Ye. Bahkan seseorang sekuat Yingxiao Xiao dikalahkan olehnya. Oleh karena itu, meskipun Lindung kuat, apa yang bisa dia lakukan terhadap Wang Yan? Lindung mengangkat bahu agak tak berdaya pada mereka. Dia tidak ingin bertarung dengan orang kejam seperti Wang Yan, yang juga mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia tidak punya pilihan lain dalam situasi saat ini. Lindung tidak berniat untuk bermain pahlawan. Namun. Dia juga seorang murid dari Sekte Dao. Dia tidak ingin melihat Sekte, yang dia punya perasaan baik. Akhirnya menderita kerugian besar karena keputusan Wang Yan yang ceroboh. Mungkin, dia tidak ingin melihat wanita muda yang biasanya bersemangat. Gadis menggemaskan yang sama yang memasukkan warna ke dalam kehidupan pelatihan yang membosankan dari banyak murid. Menjadi begitu hancur hati. Tentu saja. Dia tahu bahwa dia bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu dari arena yang hancur. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan menatap Lindong dengan kaget, yang terakhir menggigit bibirnya dan ragu-ragu sejenak sebelum berbicara. "Lindong, jangan main-main, dia sangat kuat. Apakah ada pilihan lain?" Lindong meliriknya dan tertawa. "Ying Huan Huan diam pada saat ini. Ying Xiao Xiao juga berdiri." Dia menatap Lindong dalam-dalam, sebelum berbicara dengan lembut, lakukan yang terbaik dan hati-hati. Dia sadar bahwa di antara murid-murid saat ini di Sekte Dao, satu-satunya orang lain yang bisa menghentikan Wang Yan mungkin adalah Lindong, yang belum mengungkapkan kekuatan bertarungnya yang sebenarnya sejak awal. Meskipun dia sadar bahwa Wang Yan ganas, Lindong mungkin satu-satunya yang bisa bersaing dengannya. Lindong mengangguk dengan lembut. Ubumnya bergerak dan mendarat di atas panggung. Matanya menatap langsung pada sosok yang membawa pedang hitam dalam jarak dekat. "Kamu bukan lawan mainku." Langkah Wang Yan juga berhenti pada saat ini. Namun, dia tidak berbalik. Hanya suara serak dan acuh tak acuh yang terdengar. "Bagaimanapun, aku harus tetap mencoba, kan?" kata Lindong sambil tersenyum. Tubuh Wang Yan berhenti. Sesaat kemudian, dia akhirnya perlahan berbalik dan menatap Lindong dengan penuh perhatian. Matanya setajam pedang, sementara aura menakutkan dan menakutkan sekali lagi menyebar dari dalam tubuhnya. Namun, ekspresi Lindong tidak berubah dalam menghadapi aura Wang Yan yang menakutkan dan jahat. Alih-alih, sedikit rasa dingin menusuk wajahnya yang tersenyum. Dia berbeda dari murid Dao Sekte biasa. Wang Yan mungkin telah mengalami pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi Lindung telah sama keluar dari tumpukan mayat. Tidak ada yang tahu berapa banyak pertempuran hidup dan mati yang dia alami selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, Wang Yan pasti salah jika dia percaya bahwa dia bisa mengintimidasi Lindung dengan auranya. Wang Yan menatap lurus ke Lindong. Rasa dingin yang muncul di wajah yang terakhir menyebabkan jejak kejutan melintas di matanya. Dia tetap diam sejenak sebelum berbicara. Karena kamu bersikeras. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Namun, aku akan mengatakan hal yang sama dengan yang aku katakan sebelumnya. Aku tidak akan menahan diri dalam perkelahian. Petik 2. Kebetulan sekali, aku juga. Lindong tersenyum dan berkata. Setelah itu, matanya beralih ke kursi di panggung tinggi. Melihat Lindong melihat ke atas. Chen Zen, Kilei dan kepala aula lainnya juga berbalik untuk saling berhadapan. Akhirnya. Mereka melihat ke arah Ying Xuanzi. Mata seperti lautan, Ying Xuanzi menatap lindung. Sesaat kemudian, dia tampak tertawa pelan sebelum dia mengangguk dengan lembut. Chen Zhen dan yang lainnya menghela nafas lega setelah melihat Ying Xuanzi mengangguk. Yang terakhir berdiri, matanya menyapu seluruh tempat saat ia berbicara dengan suara rendah dan dalam. Pertandingan ini akan menjadi yang terakhir, dan pemenang akan menjadi juara akhir pada saat yang sama. Dia juga akan memiliki wewenang untuk memerintahkan para murid selama kompetisi sekte besar. Petik 2. Jika kalian berdua siap, biarkan pertarungan dimulai. Setelah beberapa kata terakhir Chen Zhen memudar, suasana tempat itu tiba-tiba membeku. Swoosh. Namun, suasana beku hanya berlangsung selama beberapa napas. Segera setelah itu, aura yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul dari panggung. Orang hanya bisa menyaksikan tubuh Wang Yan berubah menjadi bayangan. Dengan pedang lebar di tangannya, tubuhnya melesat ke depan dalam garis lurus dan dengan ganas menusuk tenggorokan lindung dengan kecepatan yang mengejutkan. Ketika Wang Yan bergerak, mata panjang lindung yang berhati-hati mengeras. Kakinya menginjak tanah saat lampu hijau yang agung menyapu dari dalam tubuhnya. Kedua tangannya segera bergoyang dan berubah menjadi lengan naga hijau yang buas dan perkasa. Telapak tangannya mengepal ketika batang pohon hitam muncul dalam sekejap. Cahaya hijau melonjak di lengannya, sementara kekuatan di dalam tubuhnya mengalir keluar. Pada akhirnya, dia dengan marah meretas pohon hitam seperti logam itu. Dentang pedang lebar dan pohon hitam tiba-tiba bertabrakan dalam sekejap. Saat angin kencang menyapu, sisik hijau di lengan lindung melintas liar, menghalangi kekuatan yang merambah tubuhnya. Saat berikutnya. Matanya menjadi dingin. Kaki kirinya melangkah maju dan tubuhnya berputar-putar. Sementara kaki kanannya berayun seperti cambuk. Bang, lampu hijau melonjak di kaki Lindung saat mengayun seperti cambuk. Dan berubah menjadi kaki naga hijau. Didampingi oleh kekuatan liar dan keras yang tak terlukiskan. Itu tanpa ampun berayun ke arah dada Wang Yan. Kekuatan dari tendangan Lindung sangat menakutkan. Sebelumnya, Pertahanan King Ye telah sepenuhnya dilenyapkan oleh tendangan seperti itu. Bahkan harta karun jiwanya dengan paksa dikirim terbang kembali ke tubuh yang terakhir. Jelas bahwa Lindong tidak berencana untuk memperlambatnya. Serangan pertama sudah sangat menakutkan. Dia tahu bahwa pemanasan atau penyelidikan sama sekali tidak berguna melawan-lawan yang menakutkan seperti Wang Yan. Kaki Lindong terayun keluar. Kekuatan menakutkan merobek udara dan tanah saat jatuh ke dada Wang Yan dengan kecepatan kilat. Suara angin yang deras dan menusuk bisa terdengar. Sebuah kilatan sengit berkumpul di mata Wang Yan. Dia juga merasakan kekuatan besar dari tendangan lindung dan tidak punya niat untuk meremehkannya. Jika seseorang seperti dia mengadopsi pola pikir seperti itu, kemungkinan dia akan mati berkali-kali. Tinju Pembunuh Hitam Pedang Wang Yan memblokir pohon hitam yang menabrak. Sementara itu, tangannya yang lain membentuk kepalan Cahaya hitam tiba-tiba meletus dari tangannya saat tinju meledak ke depan. Ci, pukulan Wang Yan tidak memiliki momentum yang kuat. Namun, tinjunya berisi niat membunuh yang mengerikan. Keinginan membunuh itu begitu dingin sehingga rasanya hampir seperti kehidupan. Yang tampaknya menutupi langit ketika tiba. Seperti pukulan dewa kematian. Bang, tinju cahaya hitam sangat bertabrakan dengan kaki naga dan lampu hijau dan cahaya hitam menyapu pada saat yang sama. Mereka seperti dua serigala jahat menakutkan yang dengan gila-gilaan berusaha untuk saling melahap. Bang-bang-bang, tanah di bawah keduanya langsung runtuh. Banyak retakan besar dengan panik membentang dari kaki mereka seperti jaring laba-laba. Seluruh arena hancur pada saat ini, menyebabkan murid-murid dao sekte gemetar ketakutan. Swoosh, mata lindung sedingin es. Mereka menyipit ketika dia melihat bahwa serangan ganasnya diblokir oleh Wang Yan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menarik kembali kakinya. Beberapa saat setelah melakukannya, kakinya yang buas dan perkasa sekali lagi berdesing keluar. Itu disertai oleh banyak bayangan dan ledakan sonik memekakkan telinga saat menyelimuti Wang Yan dengan kecepatan kilat. Kaki naga hijau, yang berisi kekuatan menakutkan, dengan cepat diperbesar di mata Wang Yan. Badai serangan lindung menyebabkan aura ganas naik ke mata Wang Yan. Dia mengepalkan tangan kanannya dengan erat sebelum tiba-tiba melemparkannya ke depan. Swosh, swosh, swosh. Bayangan tinju menutupi langit di depan Wang Yan. Bayangan kepalan berisi cahaya hitam mengerikan yang melonjak dengan undulasi mengejutkan. Bang, bang, bang. Angin dari tendangan dan bayangan kepalan akhirnya bertabrakan di langit. Kekuatan seperti itu tidak diragukan lagi mengguncang bumi. Dan seluruh puncak gunung tampak bergetar hebat pada saat ini. Tahap-tahap di sekitarnya juga hancur menjadi debu karena gaya Resultan yang kuat. Semua murid tercengang ketika mereka menyaksikan puncak gunung yang runtuh. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa bentrokan antara kalian berdua akan sangat menakutkan. in Xiao Xiao dan Ying Huan, Huan sudah mendarat di luar arena. Mereka menyaksikan bentrokan di atas panggung ketika ekspresi mereka berubah. Kakak. Lindong, Ying Huan-Huan menarik-narik lengan Ying Xiao-Xiao. Beberapa khawatir di matanya yang besar. Dia sadar bahwa Lindong cukup kuat. Namun, ini tidak berarti bahwa dia bisa menghadapi Wang Yan langsung. Jangan khawatir. Dia tahu apa yang harus dilakukan. Dia dan saudara senior Wang Yan adalah orang yang sama. Mungkin, untuk menaklukkan orang yang kejam seperti kakak laki-laki senior Wang Yan. Orang harus lebih kejam daripada dia. Mata Ying Xiao, Xiao menatap tajam ke panggung yang dipenuhi debu saat dia menjawab dengan lembut. Ying Huan Huan mengerutkan bibirnya dan mengangguk dengan lembut. Dia telah melihat lindung bertarung sebelumnya. Kegigihan dan kekejamannya tidak akan pernah hilang bagi saudara senior Wang Yan. Setiap tatapan berisi kejutan tebal saat mereka mengamati tahap yang dipenuhi debu. Panggung sudah runtuh. Saat angin sepoi-sepoi menyebarkan debu, suara angin yang deras muncul dengan cepat. Dua sosok ditembak mundur dari debu. Kaki mereka menggambar bekas luka panjang 100 meter di tanah. Swosh. Semua orang menoleh untuk melihat dua sosok yang telah menembak mundur. Segera setelah itu, keributan rendah terdengar. Saat ini, rambut Yan berantakan. Pedang hitam di tangannya diberi judul ke tanah. Sementara sedikit darah menetes dari ujung pedangnya. Seseorang bisa samar-samar melihat banyak tanda kaki yang mencolok di dadanya. Di ujung yang berlawanan, sayap naga hijau sekali lagi muncul di punggung Lindong. Sisik naga hijau di tubuhnya melindunginya seperti baju besi berskala. Meskipun demikian, semua orang masih bisa melihat darah di lengannya. Darah segar mengikuti alur timbangan dan menetes ke bawah. Keduanya hanya bertukar pukulan untuk sepersekian detik. Namun, itu jauh ganas. Masing-masing pihak telah meninggalkan bekas luka mereka sendiri di sisi lain. Pertempuran ini benar-benar intens. Ketika mereka menatap dua orang di arena, yang dingin saling menatap, napas beberapa murid Dao Sekte melambat. Keduanya seperti dua harimau ganas yang mendominasi dataran rumput mereka sendiri. Ketika mereka bentrok, itu hanya bisa digambarkan sebagai putus asa. Namun, pada saat ini, tidak ada yang tahu siapa yang akan tetap tertawa pada akhirnya. Bersambung, lanjut ke part berikutnya ya.